dan naik sampai puncak gunung jerai tu. Saudara Sina Muhammad. Allahu Bila naik sampai di puncak, saudara Sina Muhammad, air tu keluar daripada satu ketui batu yang besar. Masya-Allah. Betullah tu kata tu. Jadi ayak yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah. Allahu Akbar Sina Muhammad.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 Jangan lupa guys untuk senantiasa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Taala agar mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ya syafaatnya Baginda Nabi Muhammad SAW. Dimana umat-umat yang lain meminta kepada Nabi mereka, ya kan? Ya, untuk meminta syafaat kepadanya, tapi apa? Mintalah syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya memberikan, yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud kepada Allah subhanahu wa taala bersujud dan bersujud kepada Allah subhanahu taala untuk memohon kepada Allah subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW Maka perbanyaklah bersolawat Jangan sampai kita itu lupa Di dalam sehari untuk bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Setiap solat kita solawat Setiap detik kita solawat Setiap menit kita solawat Setiap jam kita solawat Maka penuhi di dalam hati kita Dengan Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salallahu alaihi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam hati kita, ya. Di dalam hati kita ini, kalau kita berselawat, maka insya Allah hati kita akan tenang, terutama istilahnya ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Maka di dalam hati ini, sempatkan untuk senantiasa berselawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW agar supaya mendapatkan ketenangan dan juga kelancaran di setiap urusannya. Nah, langsung saja guys, di sini ada sebuah video daripada Khalifah untuk semua ya, Gunung Jerai, kisah tak masuk akal. Syekh Muhammad Zainul Asri. Nah langsung saja kita sudah penasaran nih guys. Apa ya? Kisah tak masuk akalnya ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Batu Wa inna minha yatafajjalu minhul anhar nih. Batu ini di antara sifat-sifat dia takut pada Allah. Allah. Mungkin orang kata Eh, batu usang ni hidup ke? Sebenarnya tuan-tuan tak ada benda yang mati semua hidup. Tiang tu hidup, kapek ni hidup, semua hidup. kereta hidup, cermin hidup, semua hidup. Dalilnya yusabbihulillahi ma fis samaa wa ma fil Bertasbih semua yang berada di semua yang berada di langit dan bumi. Mana semua bertasbih? Cuma kita tak dengar tasbih dia hanya Allah yang mendengar tasbih-tasbih makhluk dia batu ni Allah SWT dia hidup lebih-lebih lagi batu-batu bukit satu pesan orang tua-tua dulu, -dulu kalau kita nak buat batu nisan Masa'ala Muhammad, ambil batu bukit bila kita tanam batu bukit dia macam kita tanam pokok di atas kubung jadi dia bertasbih, dia berzikir dia memohon ampun kepada orang yang duduk di bawah Kubang. Allah. Allah. Masalatul Rasul. Tapi baru ni berlaku peristiwa kepala ayat Allah. Masalatul Rasul. Muhammad. Turun memusnahkan kampung-kampung yang duduk di sekitar Gunung Jerai. Allah. Masalatul Rasul. Tant-tant tahu. Ayak yang banyak-banyak tu mai mana? Air. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Lepas kata hujan. Ha. Hujan lebat. Sebelum ni tak pernah hujan lebat. Hujanlah. Sama ha. juga. Sebelum ni hujan lebat, lebat macam tu juga tapi tak jadi macam tu. Ha betul. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Gunung Jerai tu yang turun Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Air yang terjun di sekitar dia tu berpunca ayak keluar daripada satu batu. Oh, iya ke? Ada seorang sahabat kita tu, Subhanallah, Salafus Shalih Muhammad. Dia nak tahu ayak ni mana? Dia naik sampai puncak gunung jerai tu Salafus Shalih Muhammad. Bila naik sampai di puncak, Salafus Shalih Muhammad, ayak tu keluak daripada satu ketui batu yang besar. Salafus Betul ratau kata tu dia air yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kawan ni subhanallah, Tuhan nak mulia dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam duduk-duduk atas batu tergelincir. Jatuh gunung jerai. Tapi Tuhan tu maha kaya, Tuhan nak tunjuk dah Tuhan tunjuk dah kehebatan batu yang mengeluarkan air tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia jatuh di bawah tu. Eh, ni cerita ni kalau cerita tak masuk angkai dia jatuh ada atas tanah yang lembut soalnya sebab dia dia tak patah apa pun. Kawan dia yang nak sekali dengan dia telefon ambulan Bila ambulan mai tengok duk mandi elok pun. Allahumma salla ala sina Muhammad. Tuan-tuan, tu yang kata salla ala sina batu yang keras tu pun boleh mengeluarkan air kan takut pada Allah. Salla ala sina Muhammad. Manusia ni kadang-kadang lebih keras hati daripada batu. Ni tak boleh menangis sampai ni hari ni 17 Ramadhan dah dia duk tak boleh menangis lagi Allah Berarti hati dah keras jadi takkan kita nak bagi jadi hati kita macam tu macam mana cara nak lembutkan hati baca Quran Quran ni kena baca gila-gila Allahumma salla ala sayyidina Allah, Muhammad kadang-kadang kita ni nak bagi menangis susah juga memang susah tapi yang paling mudah sekali baca Quran baca baca baca baca baca sampai hati kita waktu tu dia lembut selembut lembutnya Allah masa sallallahu alaihi wasallam Muhammad kata-kata katakan rasa rasa macam mana Al-Quran betul si, betul tentukan kan kita pernah dengar selalu dengar Imam Sudais jadi imam betul Imam Sudais ni dia jadi imam dia pada saya dia nak teriaklah dia nak menangislah tujuan dia angkat takbir itu, dia nak menangislah pasal apa Sebab dia ahlul Al-Quran. Allahumma salli ala sina Muhammad. Sebab itulah para para sahabat nabi, para awliya Allah, mereka mudah mengalir ke ayat-ayat. Sebab satu ya Al-Quran. Ada seorang tu imam. Guru saya cerita. Allahumma salli ala sina Muhammad. Dia baca quran sampai di satu ayat. Ya Allah cerita tentang unta. Apa ayat tu? Unta. Afala yang zuruna ilal ibilikai fakhuliqas. Tu imam ni dia buta. Bila Allah menyapa dia. Ayat yang dia baca tu. Dalam sembahyang dia baca ayat. Allah masalah ala sinar Muhammad. Masalah. Afala yang zuruna ilal ibilikai fakhuliqas. Allahumma salla ala sayyidina Apakah mereka tak tengok bagaimana unta diciptakan? Ketika tu dia tak tahan dan tidak menangis. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Dia buta. Dia tak boleh tengok macam mana Allah cipta unta. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Allah mencipta unta ni luar biasa. Unta ni binatang yang dia boleh kunyah duri tanpa melukakan mulut dia. Saala salamu Muhammad. Dia berhenti di wadi, dia dia kunyah-kunyah duri-duri tu tak melukakan mulut dia. Tu dia antara tanda kebesaran Allah yang Allah cipta pada makhluk dia. Dan dia boleh berhari-hari jalan di padang pasir Saala salamu Muhammad tanpa minum air sebab dia sudah ada tangki air atas belakang dia. Allahumma salli ala sainah Muhammad Unta Ialah binatang yang turun Terum duduk seperti mana kita lipat Kaki dalam semayang Allahumma salli ala sainah Muhammad Unta ialah binatang yang Sangat baik Yang sangat soleh Sebab dia binatang yang sangat sabar Allahumma salli ala sainah Muhammad Unta Binatang yang sangat baik yang sangat soleh sebab dia sangat cemburu minatang unta ni dia tak macam kucing kalau dia nak macam mencekramah dengan bini depan-depan orang jadi unta tak unta ni dia buat sorok-sorok sebabnya Muhammad. tapi jangan siapa-siapa cuba cari nak mengendap dia kalau cari-cari nak mengendap dengan dia buat apa dengan, dengan bini dia dia tahu dia digal dia kejar Kejar tu sampai dia bunuh pun dia bunuh. Dia binatang yang sangat cemburu. Sekali tu cerita guru saya, masa ada Saidina Muhammad. Binatang unta ni dia kejar satu orang yang mengelap dia tak dapat. Tapi satu hari dia dapat. Dia jumpa, dia kenai. Dia bunuh orang tu. Jadi subhanallah, habis binatang yang Allah cipta yang duduk di semenanjung Arab yang Tuhan sebut Allahumma Allah, ala adalah Muhammad. Itulah tadi, guys, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Az Zainul Asri berkenaan dengan batu yang mengeluarkan air yang melibaskan satu kampung. Ya, maksudnya ya bisa dikatakan banjir bandang dan lain sebagainya. Ternyata batu saja boleh menangis, apalagi hati kita yang lebih keras daripada batu, yang tak menangis ketika melihat tanda-tanda Allah SWT cara agar supaya hati kita ini lembut ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran Allahu Akbar, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? sudahkah kita mempelajari? sudahkah kita melihat mushaf Al-Quran? terkadang karena kesibukan dunia kita ini, akbar banyak istilahnya, terutama saya juga yang sibuk ya dengan urusan dunia sampai lupa membaca Al-Qur'an, akbar Kalau kita bisa ya dalam satu bulan itu 30 hari, usahakan satu hari satu juz dalam satu bulan kita boleh hatam tiga puluh juz. Allahu Akbar. Berarti kalau kita satu juz di dalam satu hari, maka setiap selesai sholat kita membaca dua lembar. Ya, ketika membaca dua lembar, maka kita akan selesai satu juz dalam sehari setiap selesai salat. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar ya Allah. Subhanallah Masya Allah Banyak sekali mungkin Kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang guys Mungkin kita tidak mengalami Tapi orang lain mengalaminya Dan ketika diceritakan tidak akan masuk akal Itulah Tanda-tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu orang, dua orang saja untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, daripada kita semua ini, apabila kita berada dimanapun kita berada, maka kita harus belajar dan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Oke okay guys, itu saja video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih jazakumullah khair Syekh Muhammad Zainul Asri semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirah dan juga Allahu akbar. Senantiasa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk kita semua Dan teman-teman semua yang nonton video ini Yang subscribe channel saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi, menyayangi Dan juga memberikan hidayah kepada kita semua Agar kita senantiasa dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh